Oke okay guys selamat malam Malam ini kita akan membawakan sebuah lagu spesial buat para penonton Apa lanjut lagi Gak usah banyak Udah coba aja oh. Oke okay, langsung aja ya guys Gas! Can I? go Lupa like dan subscribe ya, dadah. Please deh.